Halo guys Assalamualaikum semuanya berjumpa kembali di channel saya Beneska official Oke guys jadi seperti biasa saya akan membagikan preset lagi guys Nah jadi di sini itu presetnya yang lagi trend di tiktok guys. oke tanpa berlama-lama kita langsung aja masuk ke video preset yang pertama teman tahu Oke okay, lanjut ke viset yang kedua guys Enggak apa-apa dibilangin gak laku Daripada tiap hari cuman ngehalu Cis dulu yang virtual Oke okay, lanjut ke viset yang ketiga guys Oke, lanjut ke episode yang keempat, ya. Yes. Oke, okay, lanjut ke episode yang kelima, guys. Oke, okay, lanjut ke episode yang ke-6, guys. Oke, okay, lanjut ke video yang ke-7 guys ya. Empat sekawan, let's go. Aku buka cerita kisah empat sekawan dan raya orang Iban padu macam pahlawan. Semua dari Sarawak. Kisah ini bermula kisah nikah hidup susah senang bersama. Oke, okay, lanjut ke video yang ke-8 guys. Kakak tampang yang Aku buka tamu. Karena mencuri. <tid> Oke okay, lanjut ke episode yang ke sembilan ya Oke okay, lanjut ke episode yang ke sepuluh guys Oke okay, lanjut ke episode yang ke-11 guys Sudah Higawamu Westi, Saatnya kita comeback dan mainkan permainan nama kita <laughs> Anjay Oke okay, lanjut ke peset yang ke-12 ya yes. Oke okay, lanjut ke peserta yang ke-13 guys Oke okay, lanjut ke peserta yang ke-14 ya sama cewek emang cantik dong Oh kita contohnya Iya oke lanjut ke episode yang ke-15 siapa? aku banget aku punya biasa Oke okay guys, lanjut ke episode yang ke-16 Oke, okay, lanjut ke episode yang ke-17 Oke lanjut ke peset yang ke-18 ya guys Apa-apa kamu tidak suka. Ini kenapa tukar kamu baik Oke lanjut ke peset yang ke-19 Kecil topeng Oke okay, lanjut ke preset terakhir yaitu ke 20 guys Oke okay, mungkin segitu aja presetnya ya guys ya Nah seperti biasa jangan lupa kalian share ke teman-teman kalian guys ya. Oke sampai jumpa di video selanjutnya.